dan kembali channel Assalamualaikum. Jadi ketemu lagi bareng sama Anna Faida Johan Uh, Johan ini sudah pernah gue ajak vlog guys Vlog pertama itu Di mana kita dulu tuh? Uh, kita pertama kali ngevlog itu di daerah Gata Subroto <gir> di Gata Subroto gitu cuma muter-muter jadi jalan-jalan aja ya kan? Iya Kota. Ya seperti uh, vlog uh, yang pernah sama Johan Seperti tayangan berikut ini ya Oke okay guys, jadi uh, kita di sini sekarang kita lagi, uh, kita lagi berada tepatnya di wilayah Jakarta Timur, kita lagi wisata kuliner. Kebetulan kita ada tempat wisata kuliner, suasananya kalau saya itu jadi puncak ya, tepatnya itu di warung kayu manis Condet, ini dapur kayu manis Condet ya, di Jakarta Timur ya, di Jakarta Timur. Hmm, jadi kebetulan uh, ini kan gue lapar banget nih ah. Dan gue cuma ada duit Rp50.000 yang udah gue kasih tahu tunjukkan dong 50000 nya Nah kebetulan ini ada duit Rp50.000 uh, Gimana caranya du duit 50000 ini kita bisa makan sepuasnya gitu kan ya, Jadi challenge-nya malam ini dengan uang Rp50.000 kita makan sepuasnya dengan uang puluh 50000 kita akan makan semposnya agar kita kenyang gitu di sini kan Iya, misalnya kita cari makan kali ya Iya, karena kita cari makan dulu lah Makan, makan dan minum ngabisin uang puluh 50000 Oke, okay? jangan kemana-mana Comeback back to my channel ya guys ya uh, Tadi uh, uangnya 50 ribunya udah kita belikan makanan uh, Dan ini hasilnya gitu kan uh, Kebetulan di sini ada struknya juga nih Makanan pas banget ya uh, Ini makanan 38.000 ribu Ayam Eca-reca sama Lele 38.000 terus kita pesan lagi minuman pas 12.000 ribu nya ada Nah, 12.000. Ini minumannya 12.000. Uh, kalau dari lihat dari menunya sih menjanjikan ini, guys. Seperti itu. Mungkin kita coba dulu kali ya untuk ayamnya. Ini namanya ayam sambal rica-rica. Kita baru. Ternyata sangat rekomendasi banget. Enak mantep pokoknya, uh, mungkin teman-teman yang mau kesini boleh uh, di browsing aja itu di warung kayu manis daerah Condet ya guys ya, Iunya bagus ya? Uh, di daerah puncak bukan? jadi kita Kondisi pandemi gini kita nggak perlu jauh-jauh wisata kuliner yang berbau alam cukup kita kecondet aja kayak gitu. Lanjut makan lagi mantap, mantap. Ayo makan semua Cobalah lelenya enak itu. Ini yang mantap Aaaah ini yang mantap Mantap pokoknya Ya. mantap bumbunya ini cukup meresap sekali nih ayamnya ya mungkin dari seluruh Jakarta eh, ayam rica-rica ini ya, disini yang paling enak referensi mantap Bumbunya harga ekonomi kan, tapi kualitas number one asli berempat. ah hai, buat teman-teman yang mau kesini, yang mau ajak pasangan mungkin biar lebih romantis. Di sini suasananya sangat romantis sekali, gitu kan. Untuk untuk ini jangan sampai di skip ya, guys ya. Ini untuk rasanya sangat komendasi banget gitu loh. Ya benar-benar mantap. Didukung dengan suasana, hei mantap buat tanah ini sih mantep sih ngomong-ngomong tadi ini makanan satu lagi temen lu makan ya? sayangkan nih belum dimakan nih enak banget tuh gue habisin nih. asli lele nya aduh mantep lah pokoknya Rifai mana nih? Ntar ya Gak enak aku makan sendiri nih Gue panggil teman temen gue ya Rifai ya Oke okay guys jadi ini Jadi um, puluh ribu Jadi sudah dibilang sama si Johan Katanya Rica-Rica dan juga Lele Jadi juga suka sama Lele Lele guys Mantap rasanya. enak pokoknya ini recommended banget guys pokoknya di dapur kayu manis di daerah Condet, tinggal kalian ses aja di google dapur kayu manis itu udah ada dan kebetulan tuh pokoknya enak banget, banget. Uh. dan juga banyak banget untuk aneka makanan dan minuman kalian juga bisa pilih-pilih ya kan saya jadi, hmm, gue nyari makanan jam muter-muter guys jadi ini tadi muter-muter Makanya enak gimana sih dengan duit Rp50.000 itu dapat apa sih Giden? Hmm ini enak banget, hmm. Pokoknya buat kalian jangan di skip untuk video vlog ini, ya kan guys? Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis dan dukung uh, terus channel ini. Next video. A few moments later. Jadi kita udah mau. Makan. makan udah kenyang kita ya. Makan yang lagi, gantung, itu harus <laughs> Pokoknya guys, jangan di-skip untuk video ini. Tonton terus sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um.